Iris ini usai mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (PLT) Ketua Partai Golkar Kuburaya melompat ke Sungai Kapuas, upaya pencarian masih terus dilakukan. Tim sar gabungan terus melakukan pencarian terhadap PLT Ketua Partai Golkar Kuburaya Muhammad Iqbal Zafarullah yang bersangkutan diketahui melompat ke Sungai Kapuas yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat hari minggu kemarin. Sesaat setelah dirinya bersama jajaran pengurus dan bacaleg partai, mendaftarkan pencalonan legislatif di KPU Kuburaya di hari terakhir pendaftaran bacaleg. Saksi mata menyebut peristiwa tersebut bermula saat mobil yang dikendarai korban bersama istrinya memasuki pangkalan pasir di desa Kuala Dua. itu kurang meter itu. Datangnya apa itu? itu gitu. Sama lah. Oh, okay. Mobil tersebut melaju kencang mengarah ke Sungai Kapuas. Sempat terjadi pertengkaran dan tak lama berselang, korban langsung berlari menuju sungai dan melompat. Kami dari kantor Sarpon Janak menurunkan satu tim, satu tim rescue dengan menggunakan alat kita yaitu Sireder. Kami turun dari berbagai sumberkulian kantor Sarpon Janak, kemudian tiba di lokasi bersama unsur tim gabungan yang ada, melakukan pencarian untuk penyelaman. Kita laksanakan dengan radius penyelaman kurang lebih sekitar 150 meter di area lokasi ke arah hilir Menurut keterangan Kapol Resku Buraya, korban sempat mengajak istrinya untuk melakukan tindak bunuh diri bersama, namun ditolak sang istri, sehingga korban nekat melompat ke sungai seorang diri. Ada upaya untuk menjadikan diri dan mengajak istrinya ke arah eh, Kuala 2, sungai hmm? mana pada saat itu dari petugasnya ini sempat mau diajak untuk menyelidiki sama-sama ke Sungai Cawas namun dari korban sendiri ini yang hilang. Saat ini aparat gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban termasuk dengan penyelaman dan penyisiran pinggir sungai pihak kepolisian juga terus mendalami motif dugaan bunuh diri tersebut. Andri Putra, Kuburaya, Kalimantan Barat